Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua Semoga kawan-kawan berada di dalam keadaan yang sehat ya, Dan bergembira dalam persiapan menyambut Hari Raya uh, Kali ini saya ingin berkongsi satu bilah pisau lipat Keluaran khas ya, dari DLT Trading Ya kawan-kawannya Pembukaan kotak Forex max count ya, Dengan Forex max count. Uh, bagi pisau lipat yang berukuran 4 inci, uh, Cold Steel Formex Guard ini memanglah besar dan lebar ya, dan pembuatan uh, keseluruhannya ya, yang solid ya sangat padat uh, sesuai untuk semua penggemar EDC yang suka menggunakan pisau lipat dengan ganas, ya dan juga untuk membuat kerja-kerja yang keras. Uh, Cold Steel Formax Scout versi keluaran khas DLT Trading ini, ya, datang dengan sisi gagang dan penunjang belakang Griffex, ya, yang berwarna hijau lumut, ya, dengan mata bilah yang disaluti kemasan DLC. Uh, tiada bezanya antara kedua bilah Cold Steel Formax Scout ini. Ya, cuma tentuan bilah keluaran khas DLT Trading uh, berbeza hanya pada warna GriveX dan salutan DLC uh, dan bilah nampak lebih garang ya dengan aksi yang tangkas dan liciknya. Uh, sila tekan kartu di atas sebelah kanan ya untuk video ujian Forex account. Kedua-dua uh, bilah masih diperbuat daripada besi OS XA ya, Dengan mata bilah yang condong uh, Mengikut reka bentuk uh, Form yang asli ya. uh, Form X Scout uh, diperbuat uh, Dengan sisik gagang dan penunjang belakang Grip X ya, Dengan paduan jari uh, Yang menjadi pelindung jari kita semasa memotong ya, Dan pelapik stainless steel ia ya, menjadi pengukuh bilah dengan selutan yang uh, halus ya pada mata bilah ya membuat potongan ya dan hirisan ya menjadi lebih mudah dan serono uh, pengapit bilah cold steel uh, memang terkenal ya dengan cengkaman yang kuat ya pada kain kocek seluar kita ya ya selalunya seluk kain seluar kojek kita ni akan koyak ya selepas kita ikatkan uh, pengepit bilah cold steel ini ya uh Formex Scout dilengkapi juga dengan kekunci thread lock yang boleh dihambat dengan daya 272 kg atau 600 pound ya cold steel Formex count ya menjadi lebih tegar dan kuat ya dengan harga yang berbalangkan ya Baiklah kawan-kawan Ya Tentuan for Cal Keluaran khas DLT Trading Sebagai berikut Berat keseluruhannya 287 gram Atau 10.2 oz uh, Panjang bilah Apabila terlipat 15 cm Ataupun 6 inci uh, Panjang bilah Apabila terbuka luas 25 cm atau 9.8 inci. Ya, panjang mata bilah 10 cm ataupun 4 inci dan panjang sisi gagang 15 cm atau 6 inci. Ah, uh, atau ketinggian muka bilah 4 cm ya atau 1.5 inci. Ya, lebaran bilah apabila dilipat ya. 5 cm atau 2 inci ya dengan ketebalan uh, bilah 4.8 mm ya untuk kekuatan ya dan ketahanan mata bilah Baiklah, bagi peminat cool steel ya dan juga pengumpul bilah uh, ini adalah NBD equal to N plus 1 buat saya ya terima kasih ya kerana menonton dan kita jumpa lagi ya, pada video-video yang akan datang. Yang semoga pose anda menjadi yang terbaik pada tahun ini.